mau tas nikah aku tak woi tukar. Kamu nak tukar nikah dulu. Ah, tu dia, ya aku tas nikah tak woi tukar. Aduh dia. Nampak ya lain-lain. Bagus tahu. Saya cuma semata. Ni aku boleh alusi yo molek lain. Tak cuma mari semata saja. Mari semata. Gapa dia Aku boleh alusi yo molek lain. Nguk Aku boleh halusia maulak lah, kaji. Gakpun dia, halusia, halusia. Wee, buat naga bengok. Okay, orang tak kata halusia suka dua lah. Orang kata, rusia, rusia, halusia, halusia. Lu pokok, lu sahi. Biar lah, halus lah. Rusia ke mana, habia? ...sebenarnya saya... ...Hotino tu... ...bukin nak kesahamak sebenarnya aku dengar aduh siap. Lepas dia tunggu. Dia tunggu sama ambil tukak dia. Tukak kecil saya perlumahkan dah satu hati. Tukak kata... ...kata aku sempai jadi gila. Kata aku belakang jadi batu. ...kata gigi jadi racun pertama setahun Oh tu je tu... ...samak tu bukan lapar... sama nak ketuk ke... ...haaah... ...bahagian Maka pengaturan ke sini sama... ...Tuan Petri Ibu Timi turut kepada diri dia. Bukanlah dia kata dia pergi kepada sama tidak. Sama curi tu kaki cik sop rumah bukanlah Siapa dia kelih. ...jauh di mata. Diri Mahagajah... ...numinko putih hurbalah persenuh. Oleh penguas top kio... ...begai top tanya. Mahagajah... ...numinko putih. Anak pada ke... ...kesih Mahagajah. Anak pada ke... ...mahagajah selama. Cucu pada... ...sih Mahagajah. Bako cekaboti... ...roma-roma dan... ...tidak baik bako bersahabat. Mahagajah... ...numinko putih. Jelumur tepak... ...pengasuh... ...senang saing lagi. Eh huuuuuh haaaay iya iya kesalah say say gak beri aku aku nak kamu kan gili susina mau ayah betul-betul tanyo udah apa itu putih Bunyi geger getar sana di dalam teh bukit-bukit budukan ini. Apa yang terjadi saat Oh... geger Bunyi... Haa... Oh, kalu. Kalu dengan geger. Tuan teribu tiba. Lepas tu? Dia kisahkan bemak. Lepas tu? ...memang tak pasti ya tu tu tunggu dia tu... ...amu cakap dah dia... ...memang nikahlah dia... ...kalau tak pasti nikah pun nikah juga... ...lepas tu dia kata aku marah nikah... ...aku tak kira... ...aku tak pasti kata katan siapa dia... ...kalau nama putih sendiri lagi aku marah nikah... Dia kata begitu, dia kata begitu... biar aku tanya dia... Nah, ...dia boleh nyakit... ...kalau jadi nikah memang ini... Mari anu makeup iti age pengah kita sekado. Makko maganyo ni. Oke pengah tak perlu Thank you moke ken tengah nai makeup pelumbu. Genya katarin seke gigi menjela ke ilili hanya dengan serta mereto tetap akan selilah sama lagi. Bye. Aku lah juga makan jalan mereka putih. Di juga aku sama sahabat orang tiga ribu timi. Sunikoh dengan kepada dia. Sama ke apa sih? Aku nak nikah lah juga sama hari ni. Kalau sama teman nikoh dengan orang tiga ribu timi. juga aku saya pak menjual kedrimo tumbuhan dan kepada kediri aku.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 kalau kamu tak nikah gini, aku bunuh kamu, aku goda kamu, gaklah mengawir tolak kau mau Kode ngopi terlalu, gaklah, aduh, gak, ah, ah, ah, ah, ah. sama, yo, wanotio, dio. Tuh, empat ribu time disini dulu aku nak tanya nak tanya apa lah juga tui ku mana meko putih oh ya lah tui ku nak tanya apa dia ha gini itu menteri putih me kamu kena nikok, neng aku sama sebenernya gini tui ku mana meko putih dengar ga pati no waya pati mah juga Kutasi, kutasi, kutasi, kutasi, kutasi. Allah, Allah, Allah. Wanu tadi cuma aja kemuskarlah sama. Cila tu kita nikah dia tu. Kita tu sini nikah tu aku. Dengar tu aku. Amo nong ayahnya sebenar. Sebenarnya amo ni bukak. Ah, kutasi kamu, kutasi kamu, kutasi kamu Kena tanggung, kena tanggung. Hari ini akan menikah Tuan Pertibu Ketimek Jika kamu tak menikah Aku sayapap saja hari ini Haaah Jadi, Tuan Pertibu Ketimekah hari ini Hari ini juga sama Walah Tuan Pertibu Ketimekah Walah Tuan Pertibu Ketimekah Kawai juga hari ini, ah, hari ini. Kamu, kamu, juga kamu duduklah kalau ada hujung negara Walah dua sama hari ini Habis ikuti nak sama Tak ada okay? aku lah Cukup nak malu Tapi dah kita jadi lelaki bini ni kak Itu relo lah Cukup walaah pecih tak pecih pun Habis sama Medio Miki apa lagi Amo bini memang memanglah cukup tu lelaki amo Lepas Bawaklah juga ambil mana-mana Sebab ambil ini memang Lepas eh? Lepas eh? Saya cakap kita duduk dalam tembok gini Agaklah Gini, saya tidur di sini Aku nak ayah kemula Nikah tak boleh, aku tak malu duduk Tapi aku rumah tak aduk sebenarnya Aku tak boleh tidur dari kelompok Semua murah Ambil aku cina sama Tajuk cinta socobala juga Buruk baik jom lawa, Ambo jadi bini bemak-bemak do jadi telaki ambo orang tau belako do marilah juga Cekak ke duduk sini bemak marilah ke keruju Maruh ah Maka pengajak kesila sama Adi Dalai kaya berkata Bersama lah juga istri dia, tuan peteri. Bukutime raja kerajaan di dalam pelaku batu. Dapat adalah anak sore. Namun satu kepada gome, gomek. Lagi Lagi-lagilah juga gomek. Tiga dalam saru bernama lah juga gome, gome. Dua luar saru bernama lah juga dewa muda pun terolak Aku lah juga pernah mau kau me, anal sama bodo aku cuma tributi Saja kerjaan di dalila juga naga robloko batu. Cukup lah juga nembule aku jadilah juga rupa do. Upo tak mule, oh kita kelak satu kau Ketika ni aku bernama Dewa Muda pun terolak semangat Sampai lah juga aku nak jadilah Juga rupa Asadu juga kalau mulu Rupa Udu cuma Cuma aku lah juga orang okay, dikelakai satu rome. Maka Dewa Muda pun terolak Anak kesinan sama Tika tubik di dalam sehari Bernama juga Dewa Muda pun terolak apa keluar dalam sarung bernama la juga satu dawu mudul mantra la duduk dalam sarung bernama la juga gomeh ah tentu jadilah juga rupa dulu tak bakal mulu ninga rupa aku yang renah